Ya, kembali lagi di channel aku Safira Avesha. Nah hari ini jadi hari ini adalah e, di hari kasih sayang nah, hari hari kasih sayang itu bukan hanya harian spesial saja tetapi hari kasih sayangnya tuh Hari kasih sayangnya setiap hari baru sekarang, esok, dan selamanya selama Dan kasih sayang itu tiada pernah berhenti Betul guys Wow, ada hadiah guys. Emper hadiah sih gak tahu dari siapa guys. Oke, okay. pokoknya hari ini adalah hari kasih sayang dan hari Valentine. Jadi dimanapun hari kasih sayang atau hari Valentine itu adalah bisa hari kasih sayang baik dari orang tua, pasangan, teman terbaik dan sahabat dan lain-lain teman sejati dan lain-lain. Dan hari ini, uh, kebetulan ada yang datang. Yuk kita lihat. Wah, wow, lucu banget. Wah, wow, udah siapa ini? Mereka uh, lucu guys. Atau okay, ada lagi guys? Oh ada ini guys lucu ya <tuh> lucu ada tulisannya tuh lucu banget pas banget pas boleh Pak Oh iya gimana kalau aku bikin ini yuk Mari kita lihat dan Mari kita bikin Let's go! Ya, ya akhirnya aku bisa guys Wow hmm. ini lucu banget Nah, gimana menurut kalian? Seru kan? Dan akhirnya aku bisa membuat Ini guys Wow, lucu-lucu juga ya Dan nanti sama buatan aku tadi Itu jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian seperti biasa Dan ini semoga bermanfaat Dan aku mau hari valentine untuk kita semua biarlah uh, tanpa kasih sayang itu tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan bisa merubah lebih baik jadi hari kasih sayang itulah sangat hal terpenting bagi kita semua di dunia ini karena hari kasih sayanglah bisa menjadi uh, di kita itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan so jangan lupa subscribe like and share ke teman-teman kalian seperti biasa dan sampai ketemu di video berikutnya Bye bye